Halo sahabat minstan salam jumpa lagi hari ini adalah hari kesembilan perjumpaan kita ya sahabat minstan, hari ini saya mau cobain indomie, mie keriting goreng spesial ya sahabat minstan ini adalah varian premium quality. Yuk langsung aja kita bikin. Halo sahabat mie instan Mie nya sudah selesai kita bikin Saatnya kita cobain ya sahabat mie instan Ini yang kita bikin tadi adalah Indomie Mie kereteng goreng spesial ya sahabat mie instan Ini adalah premium collection ya Bahagia oh, ya, sahabat mie instan Ini mie nya istimewa bagi indomie Kita cobain ya Mie nya pipih Sahabat mie instan Dan ini pakai sayuran ya Enak sih Sahabat mie instan mie Ini Mie nya Mie goreng Seperti mie goreng biasa sih Cuman agak eksklusif gitu Hmm cuman banyak sayurannya ini aja tambahannya kalian patut coba ini sahabat instan soalnya ini mie nya enak sekali hmm. sayurannya ini enak sekali sahabat instan Oke okay, sahabat minstan jangan lupa subscribe ya channel ini Biar kita bisa ketemu lagi besok Oke okay, sahabat minstan segitu dulu ya Sampai jumpa lagi besok ya Dadah, kita lanjut makan lagi ya Sahabat ministan Hmm